Dengan menggunakan SAP ERP HCM, kita dapat memaksimalkan nilai karyawan dan menyesuaikan keahlian, aktivitas, dan insentif karyawan dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. HCM ini juga menyediakan alat untuk mengelola, mengukur, dan menghargai kontribusi karyawan. Ini adalah siklus yang ada di HCM, ada. 9. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang organizational management. Organizational management ini merupakan struktur organisasi di dalam perusahaan. Jadi ada istilah di buku halaman 6 strip 3 dan 6 strip 4, yang pertama itu tentang organizational unit. Organizational unit itu menggambarkan berbagai unit bisnis yang ada di perusahaan. Jadi biasanya kalau kita kenal dengan istilah departemen kerja, nah kalau di SAP istilahnya organizational unit. Kemudian ada istilah job. Job adalah deskripsi atau template kerja yang berlaku untuk beberapa posisi dengan perbandingan, persyaratan, tugas, dan karakteristik. Kemudian ada position. Kalau position ini berarti unit organisasi terkecil di struktur organisasi. Position mewakili distribusi tugas di antara karyawan. Nah, position ini ditempati oleh person person adalah orang yang menempati posisi dalam sebuah organisasi. Mereka mewakili karyawan. Nah, data karyawan itu dikelola di personal management atau yang ada di siklus nomor 3. Kemudian yang berikutnya adalah aplikan data. Nah, kita dapat menggunakan komponen rekrutmen untuk melaksanakan proses rekrutmen mulai dari memasukkan data pelamar ke suatu posisi. Rekrutmen ini terintegrasi dengan organizational management yang tadi di poin jadi. Di sini ceritanya ada lowongan kerja, yaitu kursi kosong, kemudian perusahaan membuat iklan, lalu ada yang melamar. Data pelamar dibandingkan antara yang dibutuhkan oleh posisi atau requirementnya dibandingkan dengan yang dimiliki orang tersebut, yaitu qualification dari orang tersebut. Di SAP ada tools namanya profile match up. Ini digunakan untuk membandingkan antara requirement dari posisi tertentu dibandingkan dengan qualification yang dimiliki oleh person. Hasilnya, nanti untuk karyawan yang diterima akan dikirimi surat atau yang tidak diterima akan ditolak. Nah Setelah itu karyawan yang diterima akan di-hire sebagai karyawan. Data karyawan dikelola di personal management. Integrasi antara rekrutmen dengan personal administration memungkinkan data pelamar ditransfer langsung menjadi data karyawan. Nah, Data karyawan ini disimpan di info type. Kalau teman-teman lihat di buku, ada tiga cara maintain info type. Cara yang pertama yaitu single screen. Single screen maintenance ini berarti one info type for one person. Satu info type untuk satu orang. Kemudian yang kedua, personal action, berarti sequence of info type for one person. Nah, personal action ini yang akan kita pakai di exercise saat meng-hire karyawan. Cara maintain info type yang ketiga yaitu fast entry. Fast entry berarti one info type for multiple person. Nah, saya akan jelaskan tentang tiga cara maintain info type ini. Untuk single screen, ini berarti satu info type untuk satu orang kita input datanya satu-satu, misalnya kebutuhannya untuk set organizational assignment. Jadi yang dibuka info type organizational assignment, lalu isi datanya. Kemudian kalau pakai single screen, untuk info type personal data, jadi info type itu dibuka, lalu isi datanya khusus untuk personal data, dan seterusnya, itu berarti menggunakan single screen. Nah kalau nanti kita exercise, kita pakainya yang personal action. Kalau personal action berarti kita memasukkan datanya secara sekuensial. Teman-teman akan ketemu tampilan seperti ini. Jadi execute, lalu masuk ke info type selanjutnya, info type action, lanjut ke info type berikutnya, lanjut lagi sampai akhir. Nah, urutan info type untuk menghasilkan data karyawan secara kompleks ini pakainya yang personal action. Jadi beda cara maintainnya dengan yang tadi single screen. Untuk yang ketiga... Namanya fast entry, itu berarti one info type for multiple person. Kita nggak buka satu persatu lagi, tapi kita pakai satu info type. Misalnya untuk naikin bonus, nah kita buka info type untuk men-set bonus, misalnya untuk 10 karyawan, 100 karyawan, atau karyawan satu departemen, ini pakainya yang fast entry. Di buku teman-teman halaman -teman, 67 ada gambar yang kurang jelas. Ini saya tampilkan screenshot dari hasil exercise. Jadi kalau teman-teman mau lihat data organizational assignment, bisa pakai t PA20, kemudian pilih info type-nya organizational assignment. Hasil tampilannya seperti ini kalau di display, menggantikan gambar yang tidak jelas untuk memperlihatkan bahwa ada enterprise structure, personal structure, dan organizational plan. Kemudian poin yang keempat tentang personal development. Nah, dalam komponen personal development kita bisa merencanakan dan merealisasikan pengembangan diri dari karyawan. Ini memungkinkan untuk mengadakan pendidikan, pelatihan atau hal-hal lain yang bisa mengembangkan karyawan tersebut. Personal development ini diintegrasikan dengan training and event management. Di buku teman-teman halaman 6-9, ada gambar eh, 68. Nah, di situ tertulis ada empat proses utama yang ada di training and event management. Tapi mohon maaf gambarnya tidak ada, jadi teman-teman boleh lihat langsung dari buku. Yang pertama, bisnis event preparation. Ini berarti persiapan acara. Di tahap itu, semua data yang diperlukan untuk membuat bisnis event katalog, contohnya lokasi pelatihan, mau di mana, diadakannya, rencana-rencana acara, itu adanya di tahap pertama. Yang kedua, bisnis event catalog. Ini mengatur acaranya apa aja acaranya apa, tanggal berapa, semuanya dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, yaitu ketika tanggal sudah ada, berarti ada day-to-day -day activities, bisa mulai melakukan kegiatan booking, rebook, atau yang lainnya. Misalnya mau ada yang cancel, ngundang peserta dari internal, atau pesertanya dari luar eksternal, nah ini bisa dilakukan di tahapan yang ketiga. Kemudian yang keempat, terakhir recurring activities, Kegiatan yang ada hubungannya dengan day-to-day activities setelah pelatihan berlangsung Ini memungkinkan peserta dapat penilaian Kalau peserta internal berarti kualifikasi dia bertambah Akan ditransfer ke sub-profile dari personal development Kemudian training and event management ini Partisipannya bisa dari internal atau eksternal Partisipan bisa booking, pre-book, replace, re-book, atau cancel Nah, poin yang keenam tentang time management, time management ini mendukung semua proses yang berkaitan dengan perencanaan, pencatatan, dan penilaian waktu kerja karyawan, absensi-presensi karyawan ya. Ada proses recordnya, bisa pakai self-service application atau cross-application time sheet, atau minta satu orang jadi admin untuk menginputkan waktu kerja, atau bisa juga pakai alat time recording terminal. Nah, nanti data tersebut bisa digunakan untuk evaluasi waktu kerja, menentukan insentif. Selain itu, data bisa digunakan juga untuk capacity planning, rencana kapasitas kerja. Capacity planning ini adalah proses untuk merencanakan kapasitas sistem agar kinerja sesuai dengan tuntutan kinerja yang diinginkan. Kemudian bisa untuk training and event management, kemudian cost assignment, dan aktivit ak alokasi aktivitas. Kemudian appraisal Yang ketujuh Ini penilaian kinerja Nah ada 360 derajat appraisal Ini berarti penilaian kinerja dari atasan sampai bawahan Semuanya terus ada personal appraisal Course appraisal survei Ini untuk menilai kinerja karyawan Selanjutnya tentang payroll Nah ini penggajian ya Yang kedelapan Mengambil datanya dari master data karyawan dan time data Lalu dihitung, menghasilkan slip gaji, kemudian diinformasikan ke bagian accounting untuk keluarkan uang. Nah, kita terima gajinya. Terakhir, poin yang ke-9, ini tentang personal cost planning. Ini merupakan perencanaan biaya untuk personel, untuk karyawan. Bagian ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain. Nanti informasinya akan bermanfaat untuk manajer ketika membuat perencanaan biaya. Jadi misalnya karyawan perlu dinaikkan gajinya, maka manajer perlu membuat simulasi terlebih dahulu, perencanaan terlebih dahulu. Demikianlah pembahasan yang ada di unit 6 tentang human capital management. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.